kira-kira kira-kira sumpah jari-jari ya sumpah lah apa yang jelas? iya, ada orang yang ada percaya pak orang yakin ada lah gak sapa-sapa keramanya lagi ronde-dereka lombok adik ramahmu ih, sumpah dunia anoh sumpah <tuh>. lah keramak orang yang nyora gak merti ramahmu ramah lombok dikeberi mbak ono bae sih percaya bae ora ramane ya gue lah gue peran aku oke takan dadi setan mesti anak mempercaya ini Cewek aja terlalu mempercayai pada baik, aja mempercayai sesama manusia, contohnya ya gue aja percaya, mau ngomongin ramamu sopan lah, boleh nyangkem, ramamu ya ini enggak ini ini tadi tadi enak lah, malam cuma limun ya melawan embok rejekinya untuk nomor kok Tapi macam niki ajane sing ketingnyo kasian ten poleban aduh sedla wis sore kok Maka kok njawab kok dengan dia, kok dengan boy karena perangku duduk, lah banget apa apa, biar boy, oke okay, boy, jangan yeah, mau no, pesan kopi, Pak <tuk tangan> okay, oh, Bay ya. nang jurus oh, ah. ya. apa? Ya. Ya. Nah, eh. Ah, lah. Mau ini Ya. ini minta lanjut ya. kok? Ayo, Karena ada sejenggot tanora. Melula. Ayo. Ayo. Ampun palayung kambreng. Ah. Asang, habis Wis takitungi pada melayu. Cici, Loro. Teluk Papat. Lima. do apa ya, heis, ya. ya. dati... naik di tongan mas, jadi togna ya, kembung yeah, gaya, orang nanti keliwunan, misung-misi playon bae, main corona, mau kan ngomong, aja di togna, naik di uang guretih, aja di togna, main corona, oke, si koper sih malah jadi gitu ya wis samper mau karo anak-anak nang ya, Iya ya. ya. ilang lah mikiri kayak teman. Ototnya lagi ana pucuke trek ya kita hai, ya tapi hai, mau hai, kok kenapa ya hai, daerah tamannya ketemu mbak apa ya wong tuh bingung ya lu kemong duit lah Iya bu ya nomornya ya alhamdulillah matur suun ya bah kalau pada tak masang si lamok baku le tutup <tik> <tik> gaplak dan kelak tapi lumuk hahaha <tik> ini masang orang ngolak ya bu ya turulah ngantuk bu apa sing Sotan main-main Yang main orang ini apa? jadi lama pas nomor, yang titip lah Yang ini nomornya? nih. Ya? Ini godong tuh di sana banget kok Bisa nampaknya kayak gitu Yang kertas kok Hei, nilis kopinya lagi ngopi Cainang susah. Hari-hari. Mau nutu ya. tekan Berdolankah hundi goa eee yang mau Berdolankah hundi goa eee Sama aja meneh poli bali Berdolankah pokoknya lah Tolangan lah Kayak pokoknya loh Oh iya sih itu di keliwonan Mohonnya lewat sana Witte Oh iya gara devet goe Bali apa lah cuma mang bilang dinggal kok, lah, lah, para beres paranya lah, kamu apa mas nomor ya nama apa sing lenggup kepangetan pengen sugih kerja ya kurang ajar kok ya betul kali ko let it be wet eh tongan yong ngantuko anak gue anak paling ya orang Bali apa ya apa ya orang? bocah ya ya ya Mau <imllan mojir> balik, orang ini ngomong apa? Ini mau ke Cak Lompong. Cak Siapa ngasih mau balik? Ayo, Bapak, terus oh Cak, ya